Subscribe, Like dan komennya teman-teman Share ke sosial media teman-teman sekalian Agar supaya channel Dedi Lombok ini lebih istilahnya Berkembang daripada sebelumnya So, jom kita tengok videonya guys Let's go New Deddy Lombok Oke, okay, keren sih Subscribe guys Jalanan kami untuk meninjau kondisi pekerja migran Indonesia khususnya dari provinsi Nusa Tenggara Barat yang ada di Malaysia Oke okay. tak, tak ada nampak Tak ada nampak Seperti yang kita ketahui Malaysia saat ini menjadi negara tujuan favorit bagi pekerja migran Indonesia asal NTB Bu oh NTB ya Menurut data Dinas Tenaga Kerja, jumlah pekerja migran Indonesia dari NTB di Malaysia saat ini mencapai 200.000 lebih. Oh, banyak guys, mereka bekerja di berbagai sektor dan terbanyak di sektor ladang sawit. Hmm. ini kami mulai pada hari Selasa 12 Juli 2022 berangkat dari Bandara Internasional Saidin Abdul Majid Lombok Oh ini dari Bandara Indonesia ya berarti guys Kuala dari Indonesia beliau Bandara langsung ngecek uh, gitu <laughs> eh hey, ini beli batu nih padahal tekan batu salah satu tekong ya berat ini berpisah sama istri dan anaknya ya Video langsung. Perjalanan ini merupakan kegiatan press trip forum wartawan Dewan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Dinas Tenaga Kerja dan Asosiasi Perusahaan Pekerja Migran Indonesia. Teman-teman, mohon doanya ya. Hari ini kita berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk melihat saudara saudara kita pekerja migran Indonesia asal NTB. Seperti apa kehidupan mereka, seperti apa pekerjaan mereka di uh, negeri Jiran. Okay. Ikuti terus perjalanan kami. Go well, to Kuala Lumpur. Our currently in preparation for departure. Saya kubilikar show. Eh, kangen naik pesawat sudah lama banget gak kan, naik pesawat ya. Jika ada asap perundukah dan ikuti lampu di lantai sebagai paduan Anda menuju. Oke, okay. masya Allah cantiknya dari bawah dari atas ya. ini Kuala Lumpur, 12 Juli dua ribu dua puluh dua. guys. <San> Kalau udah mendarat gitu ya allah. Alhamdulillah kita sudah nyampe nih guys. Oke. Okay. Ya ini Bandara Kuala Lumpur ya. Nah didampingi sama master ini ya. Nashallah. Siap, siap Ini berarti hanya berkunjung saja atau bekerja mereka guys. Saya juga kurang tahu. Mungkin uh, berkunjung aja ya. Melihat. Uh, istilahnya pekerja-pekerja Ada di Johor eh, Menyenangkan guys Oke okay, kita baru sampai Tiba di hotel ya Di kawasan hmm. uh, Keluang Johor Dan Kita akan melanjutkan Perjalanan pada uh, Besok pagi Hotelnya okay. Seperti ini ya Hotel Anika Keluang. Oi, foto-foto guys. Menyenangkan. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah koperasi Ladang Berhat Sungai Ambat Johor Dari tempat kami menginap yakni di wilayah Keluang. Perjalanan yang kami tempuh cukup jauh, yakni sekitar 7 jam perjalanan darat. Eh 7 jam 1 jam ke 7 jam tadi guys Keluang ke ini Oke okay. Koperasi Ladang Berhat adalah salah satu perusahaan sawit yang ada di Johor Malaysia Kerjanya datang dari berbagai negara termasuk dari Provinsi hmm. Nusa Tenggara Barat okay. Right. Sebelum menuju ladang dan bertemu dengan saya, para belum pernah dikan, ini guys. Terlebih dahulu kami diterima dan disambut baik oleh lihat pihak langsung. Perusahaan kooperasi ladang Berhad hmm. mendapatkan presentasi dari Jerman, kooperasi ladang Berhad Muhammad Daman Huri Dalam majelis ini, Daman Huri menyampaikan berbagai informasi penting tentang kooperasi ladang Berhad masuk hidupan gaji dan bonus bagi para pekerja migran Indonesia terutama dari NTB Oke. Bahkan gaji tertinggi pernah didapat oleh pekerja asal NTB yakni hingga 24 juta rupiah. Dua? Oh, Kalau di rupiah kan berapa kira-kira? Ya, oh. 9 jutaan ya. 9 jutaan ya. Lebih 10 jutaan. Tiga juta, setengah. Ya. No, Betul. Rombongan kami juga diberikan kesempatan untuk melihat dan bertemu langsung dengan para pekerja migran Indonesia yang tengah bekerja di ladang sawit yang luasnya oh, berperawon dan fasilitas tempat tinggal bagi para pekerja migran Indonesia yang disiapkan oleh pihak perusahaan. Oh, okay. ya Pak Andi, Pak Andi, ini ini apa Pak Andi nih? Ini bilik-bilik yang disediakan oleh koperasi hmm. untuk tempat tinggal TKI. Hmm. Jadi mereka punya fasilitas yang cukup nyaman. Hmm. Ada masjid juga. Ya. Oke. Okay, keren sih. Ini, di, ini gratis. Gratis ya. Berarti ini uh, disediakan Wih, bagi para PMI untuk lho. tinggal ya, selama bekerja di koperasi ini ya. Belum. Belum yang, yang lain. Salah satu kan? alat beratnya ya yang digunakan teman-teman TKI untuk mengangkut uh, buah sawit. Ya. Jadi ketika buah sawit sudah dipetik ya akan diangkat menggunakan alat berat ini. ini karena udah perusahaan besar Oke, ya mungkin teman -teman, saat ini kita sudah jadi pakai alat berat semua ladang sawit milik salah satu perusahaan di Malaysia yakni Koperasi Ladang Berhas jadi uh, seperti ini ya ladang sawitnya dan segera informasi teman-teman di ladang sawit ini banyak tenaga kerja Indonesia khususnya dari NTB yang menjadi pekerja di tempat ini ya mm -hmm. Jadi uh, mereka ada yang potong buah, ada yang angkut buah dan okay. uh, lain sebagainya ya. Jadi nanti juga teman-teman akan menyaksikan seperti apa uh, keseharian mereka dalam bekerja ya. Uh, jadi informasinya mereka di tempat ini bekerja mungkin beda dengan teman-teman TKI di masa-masa sebelumnya karena memang pihak perusahaan menyiapkan uh, teknologi yang terkini yang yang sudah lebih maju maksud saya ya seperti mungkin untuk mengangkut buah ya buah sawit kalau dulu mungkin orang teman-teman TKI dulu itu mungkin okay. ah, sekarang sudah menggunakan alat berat ya mobil untuk alat berat jadi sudah lebih uh, mudah ya dipermudah lebih besar kemudian uh, tempat tinggal usaha. juga teman-teman TKI kita mendapatkan fasilitas cantik, yang luar biasa guys. tempat tinggal yang layak kemudian gaji ada bonus yang disiapkan oleh pihak perusahaan juga nah, sangat luar biasa, ya. Oke, ini demo, ya. Demonstrasi untuk oh. panen buah sawit oh. baru tahu, guys, kayak gini ternyata, ya. ada buahnya kah Oke kita lihat ya salah satu PMI kita panen ini ya Uh, ini Bapak Ketua ini sangat semangat sekali ini ya Masya Allah Semangat sekali beliau ini Woy tinggi lah guys Woy tuh Masak raka tetap pakai helm ya pengaman ya guys keren banget sih Oh dapat ya. Kayak, kayak uh, beda nggak sih istilahnya yang ada di Indonesia dengan Malaysia itu guys. Kayaknya saya pernah lihat kalau di Indonesia itu yang pipih gitu loh guys untuk pisau ya pisau ya mata pisaunya. Kalau ini kan kayak gini gitu kan. Sedangkan di Indonesia ada yang seperti ini. Mungkin ada juga yang seperti ini. Cuman ketika saya lihat di YouTube itu banyak yang pipih gitu guys. Dan itu kayaknya lebih enak kayak cuman cek gitu guys. Gak nggak ngerti juga sih. <tuk> <tuk> tapi saya kayak saya, saya ngelihat itu kayak oh oh mungkin ini karena Wah, tinggi ya mau <tuk> Dan alhamdulillah oleh para pekerja, terutama dari NTB, kami disambut dengan sangat baik. rasa bahagia, Antara kami karena bertemu di negara orang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia ketemu satu suku ya, satu suku, satu adat, satu arah yang dari Bima ya. Uh... Weh jauh ketemu di tempat rantauan ini kan luar biasa kan? Betul-betul. Di sini kita masih bisa istilahnya bertemu dengan orang-orang yang satu apa namanya ya satu kampung atau satu kabupaten itu sangat sangat menyenangkan sekali guys ketika di negara orang ya bisa pakai bahasa daerah juga gitu jadi kayak wow gitu kayak keluarganya ke keluarganya dapat banget. Kepala Staf Operasi Ladang sendiri sangat puas dengan kinerja pekerja migran Indonesia asal Ntb. Kabar ini tentu membuat kami sangat senang sekaligus bangga. Setidaknya kita masih sangat dibutuhkan di negeri para datuk ini. Cim, Jenter. Oke, okay, nama lengkapnya? Azanizam Ismail. Ismail. Oke, okay, berbicara Pebi asal Indonesia, Pak, khususnya Ntb lah. Seperti apa penilaian pihak kooperasi sejauh ini dari kinerja, dedikasinya, prestasinya? Kalau dibandingkan dengan tenaga kerja ya. dari, dari, kita ambil contoh daripada negara-negara lain selain yeah. Indonesia lah. So, mm. Saya tidak nantikan, uh, saya memerlukan tenaga kerja daripada Indonesia, wow. uh, terutamanya Lombok untuk kerja-kerja mm. khusus sawit. Karena okay. memang kepakaran ataupun jaguhnya orang-orang Lombok ini, Ataupun orang Bima ini adalah untuk kerja sawit Sawit operasi iya. hmm, Mantap kami, dadang, Kita sudah cuba daripada negara-negara lain juga Macam India, Bangladesh Tetapi dari segi produktivitinya masih belum menemani yeah. Tidak memuaskan ya kalau hasil ya Mungkin rancis. orang Lombok boleh dapat sekitar 4 tan per hari Tapi dibandingkan dengan tenaga kerja lain sekitar 2 oh. tan Atau satu tan setengah bulan oh, Keren lah agak berkurang berbanding dengan anak-anak hmm. Oke, okay. okay, sampai saat ini berapa pekerja orang Lombok di perusahaan? Uh, karena sekarang pandemi iya, nah, iya. Ada pandemi kemarin dan uh, ada kekangan daripada pemerintah juga untuk hmm. memasukkan pekerja baru Kondisi semasa saya sekarang untuk di ladang Sungai Ambat ini saya ada sekitar dalam 80 orang ya? orang, nah, 80 hmm. orang itu ada di, di kalangan orang daripada tenaga kerja Indonesia, Dua orang itu ada dari Bangladesh hmm. Okay, harapannya ke depan nanti bisa bertambah ya untuk... uh, insya Allah saya harap uh, kerjasama di antara kedua Yo. pihak ini akan membantu untuk kita menguruskan kemasukan pekerja ini dengan lebih mudah lah mm -hmm. uh, karena sekarang pun dalam kondisi sekarang saya pun tengah memohon untuk bekerja di jangka ada 47 orang yang saya tegak rekrut okay. dan okay. menguruskan untuk istilah ini di nomor PAP ha. PAP untuk luka angkatan okay, dengan kekuatan tenaga uh, dengan kekuatan ladang ya. koperasi sekarang yang ada sekitar dalam 3 uh, ladang keperluan sebenarnya yang kita perlukan ada sekitar 250-300 orang untuk satu-satu masa untuk running uh, operasi ladang operasional lumayan hmm. nih guys oh udah pakai kayak gini ternyata <tuk> Wow, ini untuk ini, ini ini ini untuk ngambil buah sawitnya guys ya. Jadi untuk Dari kunjungan ini kami juga mendapatkan jawaban langsung bahwa bekerja di Malaysia dengan menggunakan jalur resmi ternyata lebih baik daripada jalur gelap atau ilegal. Untuk biaya jalur resmi sendiri pihak perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia di NTB diminta untuk tidak memungut biaya sepeser pun. Tapi kalau lewat resmi itu gratis, kita jamin gratis. Hmm. Seluruh PT sekarang itu wajib menggratiskan tenaga kerja yang untuk ke Malaysia. Jadi gratis oh. tidak ada. Kalau dia ilegal, itu malah dibohongi sama majikan di sini. Banyak yang kerja-kerja di konstruksi, hmm. nanti dia sudah kerja, begitu dia bangunannya sudah selesai itu dilaporin mereka. dilaporin ke polisi, kadang-kadang mereka tidak digaji. Nanti mandornya atau yang konstruksinya itu dia lari. Tidak digaji, justru bohong itu. Ya. Cuma iya, okay, main calo pasti itu. Cuma yang mereka anukan itu adalah jalan pintas itu cepat mereka berangkat. Oke, okay, betul. Ya, karena tidak tidak tahan menunggu birokrasi yang memang tentu kita atur sedunia juga dengan Dinas tenaga kerja dengan BP2MI dengan Dinas tenaga kerja kabupaten karena sekarang sistem penempatan ini online sistem. Jadi semua tahu baik mulai dari medical dari Disnaker harus ID ya, paspor, BP2MI semua sekarang online. Nah, tentu sistem itu dengan penempatan yang sekarang baru kita mulai ini butuh proses yang kurang lebih sekitar satu sampai kalau kaitan dengan pembukaan Malaysia ini ya kita bersama pemerintah daerah tentu uh, mengapresiasi ini ya alhamdulillah uh, telah dibukanya karena memang uh, warga kita khususnya Lombok itu mm -hmm. boleh kita katakan mayoritas menginginkan untuk bekerja di Malaysia mayoritas di Nah ini kita berharap hari ini Kita mendampingi Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja Beserta eh, Ketua DPRD Provinsi Ini jujur atas perintah Pak Gubernur Kepada Kepala Dinas Pada saat itu bersama dengan saya Pak Gubernur menyampaikan Ke Kepala Dinas Segera Pak Kepala Dinas Pastikan, pastikan Seperti apa sih tempat fasilitas yang diberikan kepada pekerja kita yang ada di Malaysia betul nah harus, pada hari ini gitu guys. kami bersama Pak Kepala Dinas yang tentu Pak Kepala Dinas nanti menyampaikan perintah langsung dari Pak Gubernur kami tadi sudah bicara dengan teman-teman Alhamdulillah gajinya bagus ya minimal per bulan itu kalau mereka borongan itu 3000 sampai bisa dapat 4.000 ringgit artinya kalau 3.000 itu betul. sudah 10 juta Ya, uh -huh. Karena 1 ringgit itu 3.390 uh -huh. ya, Artinya hampir 10 juta per bulan Kalau mereka berongan Tetapi kalau mereka kerja harian Itu per hari mereka dapat 57 ringgit uh -huh. Artinya kalau 57 ringgit Kalau sebulan itu juga Sama ya minimum 1.500 ringgit Ya sesuai dengan MOU yang sudah Disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia Nah ini saya hanya berpesan kepada saudara-saudara kita di Lombok, ini dari Lombok mana? Ma. Ah, <laughs> kembojora ya, kembojora. Loang luang ya? Iya ya. Iya ya. Iya ya. Iya ini Iya ah, lombok. lombok timur ya. Iya Lombok Timur Sakra, ya. Iya ya. Iya mantang ah, <laughs> tidak yakni kopang nah, Sede nah, nih ini nah, nah, nih, nih, kopang nah nih kopang, mantang ini, pada mantang. Nah, ini nah, nih. ini kan apa contoh salah satu apa namanya pengiriman TKI yang legal-legal pesan legal. baik buat Iya apa yang ingin pertama saya sudah berpesan kepada mereka semua yang ada di, di sini yang bekerja khususnya di Lombok Aha. jangan sampai Lari dari tempat mereka bekerja di sini. Betul betul. Itu Sebab nah, kalau yes. dia lari dari sini, otomatis dia menjadi TKI ilegal. Betul. Pesan saya kepada saudara-saudara kita ini adalah, kalau memang ada masalah, silahkan bicarakan dengan majikannya. Jangan lari. Mungkin masa ada masalah dengan keluarga, ada mungkin masalah dengan yang lain, silahkan dibicarakan di sini. Sebab kalau sampai dia lari dari tempat kerja, maka dia Otomatis di-blacklist tidak boleh masuk lagi ke Malaysia Betul. Baik oleh pemerintah Indonesia maupun oleh pemerintah Malaysia Sip. Eh, Itu udah sekolah kan? Semoga oh, iya, video ini bas, bisa menjadi informasi penting terutama bagi para calon no, no, no, no. pekerja migran Indonesia yang ingin mengandung nasib ke Malaysia Jadi jalur resmi adalah jalan terbaik untuk meraih kesuksesan di tanah Tawar. Oke kita makan dulu ya Tape. Oh sedap Udang guys Sayang saya nggak bisa makan udang Aduh Padahal enak banget Oke okay guys udah selesai videonya So itulah tadi ya Gaji di atas 10 juta guys rata-rata Dan ada juga yang 1.500 Tapi biasanya orang-orang masih ngambil Yang 3.000 ataupun borongan Karena gajinya lebih besar Ada juga tadi dijelaskan bahwasannya Sampai 24 juta guys Satu bulan Uh Itu sudah dengan bonus ya Keren banget sih Jadi kita itu di sana bisa bekerja Dan juga istilahnya Ya saya, saya bangga dengan warga Indonesia saya bangga dengan orang-orang NTB ya NTB yang mana Nusa Tenggara Barat ya bisa dikatakan seperti itu karena pekerja daripada Indonesia ini lebih produktif daripada pekerja-pekerja dari negara-negara lain so itulah ya mau di Arab Saudi pun iya kan teman-teman pengalaman saya waktu di sana Istilahnya pekerja daripada Indonesia itu lebih ya lebih disukai daripada negara-negara lain karena kita Indonesia juga yang bersih Ya kan Tidak jorok Nah seperti itu Dan istilahnya lebih giat daripada negara-negara lain Dan kita kalau istilahnya sudah mendapatkan mandat Perintah Maka kita akan menjalaninya Nah itu pengalaman saya ketika saya juga berada di Arab Saudi Kalau di Malaysia sudah dijelaskan dalam video tadi Bahwasannya orang Malaysia sendiri yang ngomong bahwasannya produktivitas Kalau orang-orang luar istilahnya bisa cuma uh, satu hari itu 2 ton Orang Indonesia bisa menghasilkan empat ton dalam sehari, so itu sangat-sangat keren banget dan saya juga bangga ya. Dan semoga para istilahnya TKI yang ada di Malaysia dan negara-negara lain ya diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keselamatan dan juga senantiasa diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih dateng ngeliat video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Bapak Nudud Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.